Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kota Mekah. Ini ada toko buah. Toko buah yang berada di tanah suci. Masya Allah ya. Ternyata ada juga buah-buahan yang lengkap. Oh, kurma-kurma semuanya murah, murah-murah di sini. Luar biasa ya. Ada ini? Ini buah apa nih? Insyaallah, Allah Semuanya ada di sini. Mantap Mantap Insya Insyaallah. Mantap Mantap Tomat Tomat Tomat Masya Allah Ada Tomat Ada Turut nah, Ada ya ah, Ini kita mau Tin tin ah, Buah tin ya. Mari ya. Mari ya. Muhammad Arif Muhammad Arif Muhammad Awaldin Muhammad Awaldin Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Like, subscribe. like subscribe. Masya <those tal> <Monday> Allah <social tie> <Monday> <dunk> <shooting noise> besar? besar? Ini seperti ini buat Ini ini. Buat itu itu ini kemana? ada syarat hadiah hadiah? ada syarat sedih, ada syarat hadiah masya Allah, YouTube masuk ha? YouTube. YouTube hadiah? masya <cose tales> oh. tin tin tin tin tin hadiah tin masya Allah hehehe ini kemana? ini kemana? Ini ada zaitun. Zaitun Barokah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Welcome to Saudi so Arabia. Subscribe, subscribe, like, okay sama-sama channel. Allah dalam. Hadiah, ayo hadiah, ya, aku Bismillah, ada, Asalam. Kasih ada, ada, ada, dari Arab Saudi oh. Oh, Ya nih Ya namanya Dih, ini jatuh-jatuh lidar ini jatuh lidar jatuh lidar ini susah kan? ini udah melon ini udah oh, melon ternyata ada melon di Arab Saudi luar biasa, melonnya sama dengan Indonesia Melon Saudi, masalah. Nah ini, jangan lupa like, ketang, ya. like, subscribe, masya Youtube, Youtube Oke, nah. ya, ya. baik-baik <laughs> okay. itulah demikian ya, kita sudah berkunjung ke buah yang ada di Indonesia, yang ada di Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi